Woyo bre, oh ada sih ini, ada nih bre, jalan darah udah dibilang ada, mati kau bonanza gitu dong, dan ini sekitar harga satu juta bre dikasih connect, aduh love gitu, kali 100, anjing, aduh, gak ada yang connect dong, itu candy biru, pisang, dan palmnya masih belum mau ya, pernah, nah ini candy hijau connect, bisa connect, anggur connect, palm juga bisa connect, ini kali 100 nya mana cuy, oke gak apa-apa, gak dikasih kali 100, gak masalah, karena ini lumayan ya, multinya 26, super B walaupun, ya belum sensasional ya, pernah Aduh, ini nggak ada yang konek. Masih ada 5 spin lagi. Ah, masih, masih belum juga, cuy. Ayo dong, ini belum tembus seratus kali bed ini. Nah, lumayan. Udah ada kali 10. E, semangka dikonekin dong. Aduh, semangkanya nggak mau deh. Dan ada juga bom tambahannya. Cuma dikasih nice doang, Ren. Ini di spin yang terakhir, tapi setidaknya ini udah tembus 100 kali bed ya. Udah tembus 100 kali bed ini kalau kali seratus jadi ledar. Aduh kirain mau dijeledar kelamiran kali 100 itu oke lah satu dan dari modal 18 delapan belas mati kau dapat lagi cowok dapat lagi cowok gitu dong oke sabar dulu ini udah naik ke satu dan di beberapa spin setelahnya mau lagi empat ini di bed sepuluh ini dibet 10.000 aduh ini gak ada yang connect spin lagi boleh dong bonanza angbur pisang gak mau ya mungkin biru connect kali 100 aduh gak turun ya masih cuek nih kali 100 cuek ya belum mau turun brain. kali 100 ya, dan ini 4 spin lagi aduh tiga spin lagi masih belum ada juga yang mau connect dan maunya nyantol ini spin terakhir anjing aja, apa apa kita udah dikasih JP jadi lumayan lah ya walaupun cuma dikasih enam belas kali bet aja tapi nggak apa-apa karena saldo kita udah hampir dua juta nih tapi nanti kita buy nya di bet sepuluh ribu aja tetap di satu juta aja karena satu juta namanya gacor jadi jangan awalin juga cuy. lagi nggak cukup juga kalau kita buy di dua juta kan nanti kita bakal coba, kita buat free spin di batch 10.000 kita lihat ya hasilnya gimana apakah ini memang the real slot gacor hari ini dan juga pola sweet bonanza hari ini kasih yang mantap dikit itu pisang-pisang semangka ah ada yang mau nyantol ya bro. masih kurang, oke jeledar lagi cuy, anjir kirain, kirain masih mau ya Kirain -kira mau ma masih mau ngasih 4 lolipop eh, lagi Apa kita gaskan di 10 kali spin turbo abis nih Kita bakal coba langsung aja kita gaskan dengan buy free spin Kita bayi di base 2000 oke lah ya Kita buy satu juta Semoga aja nggak tekor ya apain ya, minimal-minimal Balik modal nggak masalah lah ya Nanti jangan sampai jauh. Jangan sampai tekor lah minimal Nah itu anggur konek yang di biru juga masih bisa konek dan sayang tapi Cuma nongol dua loh, doang di situ nggak ada tambahan-tambahannya lagi. Langsung aja lah kita gaskan, kita bakal bayi di spin turbo, kita matikan centang layarnya, berang-berang deh. Tauke, bracket, kita gaskan, let's go, kasih friend kasih dong. Kasih JP-nya, jangan kasih rungkannya, spin pertama nggak ada yang connect ya. Nice Nah, anggur, nih, masih banyak simbol yang bisa connect-nya ungu kali 100 meledak. Kan, 4 juta ini. Ada. Alitra, 4 juta aja, cuma nggak mau dikasih. Karena ini per kali ini 17 saja udah sensasional, siapa apalagi Alit 100 ya. Udah hampir balik modal, tapi nggak ini masih tekor ya, bud. Memang sih udah hampir balik modal. Tapi tetap aja masih tekor, anggur konek itu, candy biru dan candy ungu. anjing ah, semangka konek kornet, candy ungu, kuy, Tapi nggak apa-apa, dikasih nice, udah hampir balik modal lah ya, tinggal 30.000 ribu lagi, udah bisa bilang Oke, udah selamat kan. Minimalnya udah balik modal, udah profit tipis-tipis, dan masih tersisa sisa 5 spin berdarah. Lumayan ini udah untung 270.000 oke, okay, udah kali 10, tapi itu apanya dia? Yang di real ke -6, kenapa cuma sehat? Tuhan, wow, blok kan? Kasih gak ayo dong poyo. Poyo, ayo dong poyo, brand gak mau lagi ya masa cuma, cuma dikasih untung ratus ribu oke okay. candy biru connect lumayan mati kau bonanza gitu dong ah, lumayan friend multi kita 30 ini kan 31 multi kita lihat ini langsung aja dikasih 100 kali ini dia slot gacor hari ini sweet bonanza ah, gitu dong dari modal receh belas ribu hah bisa nggak kalian? Sudah di bola receh delapan belas ribu, udah naik kedua juta, tiga juta, 3 juta dua ratus. Waduh, ini baru namanya slot gacor. Hari nah, ini pola swing bonanza hari ini, pak. Ini kita lanjutkan lagi atau kita kabur aja ya? Bener. Kita gaskan sekali lagi bolehlah ya, Sabar lo. Ini saldo kita naik ke tiga juta, kita gaskan, kita coba ulangi lagi sekali lagi polanya dari awal. Bro. Masih penasaran? Mulai nafsu ya. Bukan napsu, bukan nafsu tapi penasaran. Kita coba ya, sekali lagi ulangi polanya dari awal ini kita main di bet 20 ribu nih. Kita langsung aja kita on -kan double check -nya. kita lanjutkan lagi pola sweet bonanza hari ini di 10 kali spin turbo. Ya. Yang mau mengikuti polanya monggo monggong, ya. langsung dicatat, diingat, disimak untuk tempat mainnya bebas aja ya. Buat kalian yang nanya, yang nanya ya, e, bang link-nya mana, mainnya mana? Bebas saja. sih, main mana aja boleh lah. Gak diendos loh Bebas ya, nah ini fix sih, fix, fix. Anjing itu real pertama, itu harusnya sekitar pantas saja. Jangan toksik, jangan toksik, jangan toksik. Kita selalu boleh toksik, kita gas lagi di sepuluh kali spin turbo off double change. Sabar kalian, 2 ah, pisangnya gak mau ya. Eh. Kita main santuy aja dulu, santuy santuy GP itu. Jangan santuy, santuy, santuy, rurukan ya, ternyata. Jadi buat kalian yang nanya, mainnya dimana, tempat mainnya bebas aja, Brand, Kalian mau gas kan? di dimana, bebas aja. Itu terserah kalian ya? kalian gas keren di tempat main favorit kalian masing-masing brand oke, okay. nice candy hijau, aduh itu kita. nah ini datang jelantar ini dia bola gacor sekuler. hari ini nongol lagi cowok, ini di, di setiap bed dapat aku skater cuy. ini baru gacor oke okay, manis, iya dong manis, iya kah manis, aduh. Oh, nanya. Nanya. ada apa lagi kamu nanya? bo oh, yo let's go lumayan nice tujuh ratus ribu Uh, masih ada 8 spin lagi Anjing gak konek brengt Kasih dong bon Bon ini 20 ribu nih Ayo dong si anza Ayo lo ini gacor hari ini Nih salah lagi friend. Aduh 3 spin lagi friend. Dan 2 spin lagi Dead spin dong Oh sayang cuy Padahal 20 ribu ini Palm konek tuh Mantap Candy biru Oh uh, Candy biru pisang Candy biru konek anggur anjir tipis jadi tapi lumayan tujuh setidaknya menambah-nambahin kemenangan kita Brendan in the spin yang terakhir masih ada harapan untuk semangka connect untuk anggur palm connect jalan darlo lumayan daripada lumayan jat tambahnya anggurnya empat puluh ribu Brendan dia tiga tembus juga Brendan ya. tembus lebih dari 100 kali Brendan dua juta lima ratus saldo kita dan naik ke lima juta tujuh ratus cuy ini baru namanya geril pola sweet bonanza hari ini ini baru namanya setengah hari ini Waduh, wow, udah lama ya nggak dapat gp pause hari ini hmm dikasih brand kemarin kemarin dibantai terus aku kemarin kemarin aku dibantai terus ya sama masih kumpulin ini saldo kita udah naik ke lima juta enam ratus kalau gitu, untuk apa kita takut? Kita gas lah ya. Kita gaskan di back 40.000, ribu, bren. Kita lanjutkan lagi pola gacor. Sweet Bonanza hari ini di 30 kali quick spin. Kita on double change. Let's go. Let's go. Kasih yang terbaik dong. Kasih dong. Nah! Real. Pem. Gak konek oh, dong. Astaga, itu harusnya jadi keempat skater loh. Koyok, koyok. Ya ampun. Kirain langsung dapet, keren udah pegangan aku tadi udah pegangan, kira ini langsung dapat ya dan ternyata nampaknya masih belum ada ya, emang si puyuk Lanang puyuk Lanang, masih belum mau ya Lanang, di bulu, berarti ya kan, nah itu skater uh, anggur, candy hijau aduh, masa gak dapet fix lah, fix lah gak ada, cowok fixnya apa? dua kali cuy. dua kali kena hp apa ya yang harusnya turun Empat lelipop gitu Itu malah nggak ada Yang mau turun Masih belum juga Apalagi pisang Semangka konek anggur-anggur Masih bisa konek dan nggak dikasih Anggur-anggur nggak -anggur dikasih gitu. Anggur merah orang tua sih. Apalagi orang tua sih. Kita fokus lagi ke permainan Brand Dan ini Belum ada lagi uh, Masih yang sederhana aja ya, brand, ya. Semangka konek Oke, okay, anggurnya Candy, umumnya gak ada yang mau korek lagi Gak apa-apa, kita lanjutkan lagi pola gacor Sumbunan sehari ini 30 kali spin tuh Ini enak, kalau udah menang kayak gini Main tuh santuy. santuy Santuy santuy santuy Rungkat lagi, ya jangan juga bro, ya. Santuy santuy santuy Disendot lagi Tewas lagi, jangan sampai lah bro, ya. Apa itu rungkat Gak mengenal banyak gaya ya kan Gak mengenal rungka Tiap hari sih Yang di upload menangnya aja Padahal puyuh puyuh Kasih lagi lah lo lipopnya Oke okay, itu candy uju konek Pisang dan apel Aduh Pisang dan apelnya nanggung tuh Kenapa gak dikasih sekalian Tersabar lo Kita ya. sabar lo Ini tapi di bed 40.000. ribu Kalian juga bisa lihat sendiri ya Ini di bed 4 juta Ini Hutangannya bagus ya. Konek-koneknya rapi Top simbolnya juga Rajin konek Konek dan juga simbol buah-buahannya ya udah pasti rajin juga. Cuma nah, putranya bagus ya ini famnya rame, tapi nggak ada lagi simbol yang bisa connect, Ini fam connect, anggur juga masih bisa connect, Kendi biru udah pasti connect, bagus kan. Konek-konek bagus tapi sketornya nggak mau nih di band 40 ber. Dikasih lah empat lollipop lagi gitu sketornya dan um, ini anggur konek nggak ada lagi nampaknya cok yuk. Kendi ungu plan ah Kendi ungunya nggak mau ya brand. Masih belum nih brand. Masih yang sederhana saja. Kayak mau makan yang sederhana gitu. lah, aduh, Depannya masih belum dikasih. Kita nggak apa-apa, kita lanjutkan lagi. Pola spin bulan sehari ini di 20 kali quick spin mulu loh. Ini ah, bagus, boost, Ini kalau tandanya lagi gacor tuh kayak gini, friend. Di luar dia konek-koneknya bagus ya, rajin connect. Saldonya stabil, bro. Itu dia. Ini baru namanya gacor hari ini. Candy biru ada 10 simbol lumayan ya, daripada lu jatuh ya, yang jatuh nanti dong. manjat ya, oke okay, itu candy hija kurang satu, masih, masih belum ya, masih belum mau juga dari beberapa kita, nikmati aja dulu permainannya ya, nanti kita bakal coba kita gaskan dengan buy free spin lah ya, ya. kita gaskan, semoga aja saldonya masih sta tetap stabil di 5 juta bret, kalau Taldonya masih tetap stabil di 5 juta Nanti kita gaskan buy di 4 juta Kalau buntuk Setidaknya aku masih profit cu Gak sakit hati ya Setidaknya oke okay, love connect lumayan langsung 10 kali bet Tapi aku dan candy yang lain malah gak mau Ini semangka, pisang, akbur, pal ada yang connect gitu. Kasihlah yang mantap cuy Dan ini nampaknya masih belum ada ya Spin terakhir nih, juga masih belum ada apa, apa kita lanjutkan lagi, pola sweet bonanza hari ini Di 10 kali Spin turbo Ini kita lihat aja nih Habis ini langsung kita gaskan Ini bisa sih, kita buy di 4 juta boleh lah ya Langsung aja kita gaskan, kita buy di spin turbo Off, centang layar, berang-berang Bikin toket, berangket, okay, let's go Let's go, ini kita buy di 4 juta co. Tapi kalau setidaknya Ini zong sih, masih ada 1 juta ya, masih profit lah co setidaknya nggak sedih-sedih kali ya ya kalau bisa jangan sampai tepuk, jangan pake soang juga kan, cuma dikasih kali enam doang ini masih ada tujuh spin lagi, anggur-anggur, ah ya anggur, endibir eh, kurang 3 tuh Ben 40ribu, tambil cuma sepuluh ribu makasih ya, nah ini dia, ini lumayan cuy anjing itu udah ada kali 20, kok niknya kayak, hmm, lima spin lagi brand oke okay nangis ambil 2 lagi kendiung oke okay, kendiung connect jalan dar itu 12 simbol 14 simbol kendiung tambelnya 1 juta jelatar <tuh>, mati kau mau nanjata eh, waduh <tuh>, gila cuy langsung dikasih 500 kali battery, battery, battery 40 ribu <tuh>, gila cuy ini baru namanya slot gacor hari ini Aduh Udah tembus 21 juta Dan aduh terserah lah Mau konek mau nggak konek Udah bantik kau itu Monanja Wah dari modal 18 ribu nggak konek sprint terakhir nggak peduli cok Ini dari Monan EC 18 ribu Udah tembus 22 juta 900 Hampir 23 juta cok Waduh udah lah ya kita langsung kabur aja, Ren. Aku izin pamin dulu. Thank you for watching. Bye-bye.